Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting beberapa dikabarkan dekat dengan pria, namun kini belum ada seseorang yang benar-benar menjadi pasangan penyanyi dan artis cantik tersebut. Ayu Ting Ting hingga kini telah nyaman menjadi ibu tunggal Bilkis Kumaira Razak Namun, baru-baru ini presenter Billy Saputra bak melamar Ayu Ting Ting Billy Saputra belak-belakan mau menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istrinya Hal itu diungkapkan Billy Saputra di hadapan Ivan Gunawan yang kerap dijodohkan dengan Ayu Ting Ting bercanyi dangdut Ayu Ting Ting dan Billy Syaputra baru-baru ini mengundang tawa penonton yang hadir dalam acara Brownies di TransTV 16 September 2022. Hal ini lantaran secara mendadak Billy Syaputra mengatakan mau menjadikan Ayu Ting Ting istri. Hal itu bermula dari pernyataan Ruben Onsu tentang kriteria wanita yang ingin dinikahi Billy Syaputra. Lalu secara mendadak Billy justru menyebut nama Ayu Ting Ting dan menggoda biduan asal Depok itu yang sedang duduk di sebelahnya Bill, kriteria cewek sesungguhnya yang lu cari itu gimana sih? Pertanyaan Ruben Onsu kepada Billy Saputra Yang penting ya bisa bikin nyaman sih omah, panggil Ruben Onsu kalau Bu Ayu bisa buat saya nyaman, saya mah mau-mau aja," ucap Billy Saputra sambil tersenyum ke arah Ayu Ting Ting. "Biduan asal Depok yang duduk di sebelah Billy Saputra itu pun hanya duduk terdiam tampak kaget. "Gimana Bu Ayu mau tidak? Gue siap Bu Ayu bener," ujar Billy Saputra lagi. Lagi-lagi Ayu Ting Ting hanya terdiam dan melirik ke arah Ivan Gunawan yang juga sebagai presenter Brownies TransTV. Maaf ya papi, ucap Billy ke Ivan Gunawan. Desainer sekaligus presenter itu pun tak mempermasalahkan jika Billy Saputra ingin mendekati Ayu Ting Ting. Meski dirinya kerap dijodohkan dan dikabarkan menjadi sosok suami Ayu Ting Ting di masa depan, Ivan Gunawan tak mau melarang janda satu anak itu berhubungan dengan pria lain. Dalam beberapa wawancara yang lalu Ivan Gunawan menyebut dirinya memang belum siap untuk menikah. Karena itu, ia sudah meminta Ayu Ting Ting untuk tidak menutup hati dari pria manapun yang ingin mendekatinya. "Ya, gue sih nggak masalah, ya. Selama dia mau," kata Ivan Gunawan. Ruben Onsu pun langsung meminta Billy Saputra untuk menjawab serius pertanyaannya. "Ini pertanyaan buat lo, serius." Kata Ruben Onsu, "Iya, gue tahu, ya pokoknya doain aja ya, Oma." Saya so, Billy Saputra yang penting nyaman si Oma. Gue itu enggak melihat dari segala sesuatu yang gimana-gimana. Lanjut, Billy Saputra.